Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara mendownload story dan juga reel di instagram Dan untuk melakukannya ini tanpa menggunakan aplikasi apapun Silahkan simak video tutorialnya Oke, untuk contoh di sini saya akan mendownload story seseorang dari instagram ya Nah setelah dibuka untuk storynya Tinggal kita klik ikon titik tiga yang ada di bagian atas ini Setelah itu pilih salin tautan Oke Begitupun untuk Reel, caranya sama seperti tadi, kita buka salah satu video Reel, kemudian kita klik ikon titik tiga yang ada di sebelah kanan, setelah itu pilih salin tautan, nah sama seperti tadi ya. Kemudian setelah itu untuk mendownloadnya, kita menggunakan browser internet, dan silahkan kunjungi situs storysaver.net, nah seperti ini tampilannya. Kemudian pada kolom yang ada di sini, kita tempelkan atau kita paste untuk link yang tadi telah kita copy. Baik itu link dari story ataupun dari reel. Kemudian setelah itu, pilih download. Kemudian checklist di sini, saya bukan robot. Nah berikutnya di sini ada pemberitahuan, untuk storynya ini ada 12 story ya. Tinggal kita pilih saja di bagian bawah ini, story mana yang akan kita download. Baik itu dari foto ataupun video. Ya, misalnya salah satu story saya pilih, di sini kita pilih "Save as Foto". Oke, untuk story dari foto sudah berhasil disimpan ke galeri. Begitupun untuk reel, di sini tinggal kita tempelkan atau kita pastekan untuk linknya, kemudian pilih "Download". Dan berikutnya, untuk reel yang di Instagram bisa kita simpan ke galeri. Berikutnya, di sini kita klik icon titik tiga, lalu pilih "Download"